Kata Nabi kan jangan berbicara kecuali baik. Sekiranya menyakiti orang tahan. Sekiranya tidak bermanfaat jangan katakan. Ya mankana yuk lihat buat kalau merasa beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhir maka jaga lisanmu katakan yang baik tak mampu berkata baik diam. Pandang yang baik tak mampu memandang yang baik palingkan pandangan. Dengar yang baik tak mampu mendengar yang baik Palingkan pendengaran itulah muslim yang sejati berusaha menata aktivitas ini ya dengan bingkai Ridha Allah Bagaimana supaya saya memandang Allah itu dengan pandangan saya Bagaimana supaya saya berbicara Allah senang dengan pembicaraan saya